sekarang gue siapa? waduh aduh belakang belakang belakang waduh, waduh. <tuk> biliar biliar biliar biliar 14 buruh <tuk> belakang dong weh saya itu bu, aman gue masih lu yang aman lagi lagi gimana nih tidur serah? gua mau main melek, ayo kemohon melek, ayo gua melek nih masih melek gua lars lars lars lars lars lars lars lars lars lars lars lars lars lars lars lars lars tidur jam berapa nih? Jam lars sehat sehat lars nih lars lars lars lars lars mau apa Terus coba sekali lagi kalau nggak bisa tidur tidur. ya, udah tidur tidur Adam, custom bos ke CCTV ya? Iya, ada miras. Oh, aku mati, aku mati, aku mati, aku mati. langsung. aku, mati Dia kan oh, langsung. Allah, Aduh, aku, mati. aku, Aduh, aku, Aduh, pink. Pink. aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, Ada, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, Tiga kan itu enggak akan enggak sudahnya enggak yang sekalian enggak Ada enggak. Yang yang pasti oh, enggak. terus. Terus, terus, terus, terus, Taruh, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, ya? Oh. F5 lah, apaan pakai shield tank. Eh, last shield tanknya sabar banget. AC ada, masak Kak kalau. ada yang lewat usah harus hati Wadidiri, oke. kiri lu udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, udah. Udah, Wah dapat ya, Masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk masuk. Dam dam dam. ke sisi terus terus terus terus terus. Terus terus terus terus terus terus. Terus terus terus terus terus Masuk. ini di mana Lama anjing. Dengerin tukang parkir dong, <gir> terus terus terus mobilnya bumbunya kag oke okay. itu ada notif tiba, -tiba ya, di teman tau nih, delapan belas masih biar reload anjing kan sih, deh, ada, ada. Yudah, level, <gir> ya. <M> <gir> gak sih, Ada, ada, ada, ada, Dia mic-nya dia gak aktif kali, itu dia nggak mute, gak di deafen naik ke tenggeran. Oke, okay. oke, ya, nah. mic-nya nggak buka, aktif, dia oh, nggak mute. Eh, gak okay. dibuat aja. copot kali deh. Nyang <laughs> <laughs> ya, ah, gak ngomong. Oh, usah bisa copot pasti. Hai hai hai hai hai hai Hai hai, hai, Halo, oh, iya, iya, iya, iya, iya. Halo, oh, iya, iya. Iya, iya, iya. Halo, Halo, halo, halo, ah, halo. Halo, halo, halo. Iya, iya. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo, ya? Bukan jambung. karena Nekat sih itu karena guanya singutak ngatik nih. Tolol. Kalau <laughs> udah jelek enggak bisa diperbaiki, Dam. Gimana sih? <laughs> Jadi biar kayak begini suaranya biar cakep, tapi dalah, tadi suara gue berubah kan? nggak, nggak kan? Gak berubah kok. Enggak ada kesempatan. Postit Dam. Thank you banget Dam udah bunuh gua, Dam. Oh, sama-sama. Di mana? Jangan ada. Ada, ada, ada. Luar, ada, luar, ya, luar, ada, iya, ada. Emang ada. Lawanlah ayo. Gua salah senjata ini Ah tadi, ah tadi, ah tadi Ah tadi tadi Knock, atati. knock, knock. Neng, Ada, Ada, ada, ada, ada, ada, oh, ada Nok, anjir <laughs> Tidak, aneh? <laughs> Di workshop Luar workshop tadi, Nok. Anjir, ah tadi, ini si injur Mak injur Si bug, ada, revive Bug injur, buat injur Go, go, go Nice Oh, setelah tadi, ada kapkan Eh, kapkan udah dituruh, udah mati ya Lu kan kapkan Kap... Oh, si Fius, si Fius, si Fius, si Fius, WTF? Fius, Fius, Fius, Fius, Fius, Fius, Fius, Fius. Intip dong, lubangnya. Alamak. Oh, lubangnya keda banget. Ah, shit di workshop beneran. Ada. Akhirnya ah, ada subscribe lagi, Cuk. <laughs> Makasih buat nice bro, good luck. Luar subscribe dah anjing, ya udah ketahuan. <laughs> <Gua> subscribe. subscribe, cuy. <laughs> <laughs> ketahuan gua di mobil merek eh. Hah? <laughs> <laughs> Gilak gua enggak bisa ngeliat trap gua lagi, mana yang hilang harus gua liatin anjay. Kenot anak-anak sendiri. Si Ayo. Ke kamar mandi. Kaca di ini di bathroom. 1 well, Oke. Okay. Hey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 Non untuk menang Eh belum Untuk menang lagi sedi, Apa, anjing? Anjing. Gaga, si ini <laughs> Gue ditembakin lagi eh, lo ya, ya. jangan di depan gua dulu, juga ya? Tadi mau Shelfnya ini mau nembakin Ayo gue tembak yang Udah kalah Oke okay, Oke okay, oke okay, ya <laughs> Kemarin kita <laughs> battle field, anjing e -m -m <laughs> No skill anjing Pot Eh, tenang gua itu sih main jui ya. Bodoh amat. Sering maju kalau mati sama aja ngurusahin kamu kan bukannya gua join di siman ini ya wallface kan. Embek jauh banget anjing. Arctic about game gratisan. Arctic base. best face bad. Aduh, gua pakai fins lagi. Aduh. Yaudah yaudah ya udah ya. Udah mati gua. Mana enggak ada mira kan tadi di situ adanya di Oh, enggak ada ngomong apa tapi kan ada ini. Kan lu yang running anjing. Gue kan gali ya anjir Gue fokus ke depan, bukan ke bawah. Bentar, boleh dulu situ Ada, kofis eh, yuk co -fish. Co -fish, ya. -fish, ya. Dulu, belakangan Mira. Mid di mid on. di sini yeah, Ya <laughs> <laughs> dia? <laughs> <laughs> <laughs> Bulemara gitu, ngecernya nih, gini deh. gitu Kan lagi, bacanya apa? Kok suki Yo. Kok soki? Wallbang Udah planting. Nah jangan dong anjing. Uh. Ayo ah. Oh, Kok mati? gua kata gua kata soalnya Kepala. eh jangan kebanyakan Kepala. ah anjing ngapain pada di sini semua ah halo salah salah eh udah benar benar benar benar iya jadi nah udah komputer benar